paket kreditnya itu kita dikredit kredit lima jutaan 5 jutaan juta selama 48 bulan selama 48 bulan iya atau kalau mau tenornya lebih panjang ada paket yang 60 bulan angsurannya okay. di 3,6 3,6 mbak iya. kalau teman-teman mau ambil fit 3 unit sekalipun tiga mm -hmm. unit sekaligus nih mm -hmm. minimal 3 unit sekaligus iya tanpa DP boleh nggak? boleh kalau Ap dua boleh nggak? boleh boleh dua boleh. boleh tanpa DP tanpa DP boleh jadi sekaligus ngambil dua ya iya tapi kalau ngambil satu? Satu juta saya satu kasih. Oke. Okay. Boleh. Teman-teman, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah. pada DP asalnya sama ya. Iya, asalan Dan sama. Yang sama sama. Ya, tadi dibilangin segitu ya. Betul, sama. Nggak ada perbedaan. beli mobil adalah sebuah kebutuhan yang sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang primer. Nah, teman-teman tinggal memilih dan memilah mana kebutuhan yang bisa sesuai dengan anggaran teman-teman. Kita kebetulan lagi ada di dealer resmi mobil baru. Dan tentunya harganya sangat merekomendasi buat anggaran teman-teman yang mau beli mobil. Yang notabene harganya murah. Mobilnya pun tentu bagus. Kita cek promo-promo beserta mobil-mobilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, sehat, gimana bang? kabarnya? Alhamdulillah. alhamdulillah. Mbak Mbak lagi Uni ya. Kita... Sehat juga ya. Sehat sehat. sehat juga, alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini adalah Mbak Nuni yaitu marketing. marketing Suzuki Cabe counter ya. Iya okay. counter. Buat teman-teman yang mau ke Cabe langsung ketemu sama Mbak Nuni dan beliau adalah sales counter. Dan kabarnya beliau adalah sales girl terbaik Amin, amin Banyak banget amin aja ya gitu ya, ya, ya, ya Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang Bisa memberikan informasi dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman Halo teman-teman sahabat derosa Kembali lagi sama aku ketemu lagi Aku Nunik sales marketing CAB Ciputat Yang ada di uh, Ciputat jala, Tepatnya Jalan R E Dunata, nomor 59 puluh Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Oke. Untuk nomor aku jangan lupa di nomor delapan lima sembilan Oke. Tersambung via WhatsApp. Iya, tersambung via WhatsApp. Dan tersambung juga WhatsApp. Uh, sosial media juga ya. Oh YouTube ada? YouTube-nya apa nih kira-kira? YouTube-nya boleh ya teman-teman bantu di subscribe nah. juga, ditonton juga, like, eh, komen, betul. Iya, kunjungin, like, subscribe. Iya betul Udah. di Ethnic Balen nanti linknya akan ada di, di deskripsi ya iya betul betul betul nah selain platform youtube ada lagi kayak tiktok atau yang lain Badar ada banget. Pokoknya, nama sosial media aku itu tidak jauh dari kata Nick Balen, Nick dari FB-nya Nick Balen, uh -huh. IG-nya Ethnic okay. YouTube-nya Ethnic Balen juga, okay. terus TikTok-nya juga sama, sama okay. snack videonya juga sama okay. Nick Belen. Jadi, semuanya sahabat gerosa, <laughs> ya, ya, ya. teman-teman semua nanti bisa uh, join juga di situs aku di Nick Balen. Okay. Di searching aja, N I C K B E Double L E N. Gitu. Nick Bella. oke nanti linknya ada kok teman-teman tinggal klik aja ya di, di kolom deskripsi. Oke okay. iya. kita berlanjut pertama nih adalah Suzuki. Suzuki Baleno Baleno, Baleno apa nih Mbak? Baleno Hasback. di sini head Oke, terbaru headback. Iya, ya. head ya, harganya jadi, jauh ya. lebih murah ya? Justru nih, kenapa aku panggil Bang Dedi? Itu aku mau info Bang. Benar. Jadi per April ini tuh ada kenaikan harga nih, Sahabat Terosha. Jadi kalau kemarin-kemarin yang uh, apa syuting YouTube sana sini harganya masih rendah, siap-siap aja ya anu. kan. Makanya saya di sini ini mau menekankan ini harga baru. Baru oh. kemarin itu udah naik harga bang. Udah naik harga. Iya. Harga sekarang itu Baleno itu satu tipe bang ya. Oke. Okay. Iya kan. Cuman ada manual sama metik. Oke. Okay. Iya, Karena manualnya itu dia di harga dua enam lima lima manualnya. Iya. Oke okay, ya metiknya. Metiknya di dua ratus tujuh tujuh Betul. Makanya jangan sampai hmm. salah harga. Yang menariknya Betul. lagi secara kompetitor ini jauh di bawah harga pasaran. Betul. Jauh. Daerah luar biasa. Tapi secara fitur gimana mbak? Kira-kira? Secara fitur Baleno gak usah diragukan lagi. Apalagi coba bang, mau okay. HUD okay. ada, mau cruise control cruise ada. ada, ada, Bluetooth okay. okay. connection, Oke, Easy connection, mau okay. nonton YouTube di layar monitor mobil juga ada Oke okay, untuk pengeremannya gitu. pengeremannya udah ABS ESP. Oke okay. pokoknya untuk fitur kita nggak kalah lah dengan harga segitu dan diskonnya lagi okay. kita diskon di 20 juta up 20 juta plus, plus, up plus, plus, dari gitu. harga yang metiknya 277 iya dua setengahan ya, ya. ya Kan di bawah jadi. itu <laughs> <laughs> <laughs> <hih>. pokoknya yang, bagi yang serius itu kalau aja deh yang bang. bang ya kan langsung tancap gas WA Betul. kirim data Betul. udah segala macem kita negosiasikan luar biasa ya, untuk okay. mendapatkan mobil hatchback yang paling terbaru dan fiturnya nggak kalah mewah dibanding pesaing lainnya. Betul, rekomendasi pertama yaitu Suzuki Baleno. Betul, ratus diskonnya dua juta up. paket up. kreditnya, paket kreditnya. Nah, paket kreditnya di sini Baleno ini okay. kita mulai kredit di 20 jutaan aja. DP totalnya tuh ya? Iya, DP totalnya 20 jutaan, angsuran okay. di 6,5an aja. Angsuran 6,5 selama? Iya, selama 60 bulan. Selama 60 bulan, 6,5. Ya. Ada program apa lagi selain DP 20 juta? Kebetulan ini programnya tepat banget, okay. ya kan? Di bulan Ramadan mau Lebaran itu kita kasih THR. THR 1 juta. 1 juta. Iya, okay. bagi sahabat Rosa dengan DP segitu dapat lagi cashback okay. buat beli ketupat ya kan? Mau cashback dah, gini deh, Pak. Iya. Izin. Kan DP DP Rp1 juta nih. Iya. Nawar boleh enggak gitu nah, aja deh? Oh, boleh. Nawar Mungkin teman-teman mau nawar DP atau nawar angsuran nih kira-kira. Enaknya nah, gimana kalau menurut Anda? Kalau mbak? biasanya sih, selaku customer, mm. gak usah munafik deh, Bang. Ya, Bener. ya kan pasti. Maunya DP murah, Betul. angsurannya murah. Iya, Betul. Betul. Aku kasih DP-nya di 15 jutaan aja. DP 15 juta? Iya, angsurannya di 6,4 aja. Wey. Potongan dis potongan tenor, sorry, 2 bulan tapi tentunya dengan persyaratan ya. ketentuan berlaku rumah harus milik sendiri. Betul. Dan dan biasanya masuk koperasi. Luar biasa. Oke, okay. selanjutnya Mbak, okay. kita beralih ke mobil MPV low middle Asli. yaitu Suzuki Ertiga. <laughs> Suzuki Ertiga ya. Okay. Di bawah 300 jutaan lagi-lagi Ertiga -lagi nah. ini bulan ini ada kenaikan harga, Bang. Kenaikan harganya berapa sih kira-kira ada sekitar 2 juta? enggak sih kalau untuk di atas 3 juta enggak bang enggak. ya kan nah kalau r tiga ini naiknya cuma satu juta satu juta sih bang satu juta aja ya hmm. oh. yang paling signifikan di gl bang di gl hmm. oh. kalau di tipe gl nya masih sama lah ya dua dua bang ya 228, kan 200. kalau di gl itu dia dari 260 okay. jadi 261 enam oh iya, satu itu lumayan satu juta sih ya lumayan. cuman Uh, unit 2023 dengan harga segitu masih worth it lah Iya kan ya. betul gitu. Nah so, pokoknya R3 ini bagi teman-teman sahabat Dorosa sekalian Pokoknya kita ready stock warna apa aja kita ada Nah, stoknya bisa lihat sendiri melimpah di belakang ya kan untuk harganya juga kompetitif. Oke. Okay. Mm -mm. aku jelasin nih Bang ya. Silakan. Ya kan untuk GA-nya sendiri itu harganya di 228.200. Oke. Okay. Untuk GL itu ada dua macam yaitu manual dan Matic. Okay. Manualnya sendiri itu di 250 jutaan okay. ya kan kalau yang di matiknya 260 2 jutaan Oke okay, baik itu yang tipe selanjutnya itu GX, GX. GX di manualnya Manual. 271 jutaan dan okay. metiknya itu 284 jutaan okay. nah SS nya Kembali sendiri paling eh, tertinggi, ya. tertinggi itu eh, di SS nya itu di manualnya 284 jutaan Oke okay, yang hybrid, yang hybrid okay. ya kan yang uh nya itu dua 295, 295 Kemarin iya. kita baru nge-review dua ya. Iya, nge-review terakhir 292 sembilan Sekarang 292. udah dua sembilan lima. Makanya sahabat derosa ini uh, apa sih namanya momen yang tepat karena memang harganya naik. Padahal ini udah resmi juklaknya udah turun bang. Betul. Harganya naik per April kemarin. Betul. Gitu. Jadi, Jadi ini jangan kaget ya. Harga seluruh nasional. Nasional sama semua. Semua sama. Ini Hanya iya. disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Betul. Gitu nah untuk sekarang DP-nya bagi Bang Dede berapa sih non nah, OTR bulu betul, gitu kan ya kan? Tapi itu yang pasti yang tadi diceritakan ini iya. adalah nik 2023. Nik, 2023. 2023, nik 2022 kalau nik 22 udah habis. Ya? Aku di sini pokoknya nggak ada bahas 2022, 2022 kecuali 2022. tipe tertentu ya Bang betul. ya, ya kan? Kalau untuk passenger ini aku stok 2022 udah habis. Karena memang paling <laughs> aku. Ya. Kemarin cerita sedikit kalau misalkan YouTube kemarin tayang seminggu setelahnya itu udah habis pada komplain masalahnya, oh, Bang. Waduh iya. oh, katanya baru tayang seminggu udah habis aja gitu. Padahal kita sendiri ya kan. Iya benar-bener. <laughs> Yang laku bener gitu iya. kan. Nah, untuk paket DP-nya. Paket DP-nya. DP-nya itu kita mulai dari lima belas jutaan ke atas. Lima belas juta. Iya. Angsurannya pengen tahu dulu deh. Angsuran enam jutaan biasa bang, hmm. pesenirkan. Aduh mahal ya. Mahal. Oh gitu yang... okay, okay, okay. iya, iya, iya. Tipe apa? Tipe apa tuh, Tapi oke kalau kita sportif. Tipe apa dulu nih? Tanya. Nah, tipe kan tipe kita ada empat nih. Oke. Okay. G, G, G, X, sama. Lima belas juta itu sama angsuran tersebut mm -mm. tipe apa? Tipe maunya apa dah? Oh gitu, gitu, ditantangin ya Tapi iya. kayaknya gak mau segitu deh mbak Oh ini. gitu, mahal ya? Mahal Waduh, padahal cabai terkenal murah ya Iya betul, tapi gak ya? Kalau misalkan ada terobosan yang angsurannya sam sangat menjangkau nah, okay. Jadi yeah. kalau saya sebutin 15 juta, waduh udah Aduh itu mahal banget kan. Gini aja bang, okay. saya kasih yang minat itu DP nya itu 3 juta bagi tipe yang GL Angsuran yeah. itu di 5,8 DP totalnya 3 juta angsuran uh, 5,8. Iya. Tapi ini real ya. Real e, gitu kan untuk tipe GL. Tipe GX dan sporty itu aku pasang DP. Jangan muluk-muluk deh daripada Bang Dedi langsung okay. merenggut 5 juta aja. Lima juta. Iya, 5 juta angsuran 6 jutaan. Oke, nawar-nawar boleh angsuran nih. Boleh. Ini DP udah pas deh. Mau, mau DP nawar lagi boleh, tapi kalau kalau rekomendasi saya mending jangan nawar DP, ya. tapi tawar angsuran. Angsuran di 4,8 bisa kita hitungin. Iya oh, okay. kan? Bisa Itu di dia. 20 juta, 25 juta aja 4,8. Gitu bisa kepalanya sesuai budget Anda, kita siap untuk membantu. Nah, yuk kita selanjutnya. Kita sudah membahas beberapa produk dari Suzuki yang notabene sangat merekomendasi buat kantongnya kita semua anggarannya sangat cukup, yang tentunya anggaran sangat terbatas, tapi mendapatkan fitur-fitur mobil yang lengkap dan bagus serta mewah. Salah satunya ada lagi nih, ya. yaitu Suzuki Excel 7. Iya betul. Tiga tipe, bang. Okay, ya Bahkan Kita ada Zeta, Beta, dan Alpha. Yes. Nah Zeta sendiri dia di harga 250 jutaan untuk okay. yang manual dan 260-an di metiknya. Okay. Kalau Beta di 271-an yang manual, okay. ya kan 280-an di yang uh, metiknya. Okay. Kalau yang Alpha dia Alpha. di 281 tujuh ratusan dia okay. yang manual dan e, metiknya itu di dua sembilan dua masih memakai harga, harga lama dua ribu dua tiga teman teman di bulan mei pasti naik ya pasti naik Pas, paketnya mbak yang termurah okay, paket termurah gak usah basa basi bang oke okay. ya, kan? hmm. kita pakai termurahnya aja dp 5 juta angsuran 6 jutaan enam juta berapa mbak 6,1 ada, 6,5 ada, itu tipe tertinggi Nah untuk beta dan alpha silahkan bagi yang minat langsung calling aja untuk tanya-tanya DP untuk DP sesuai request Ya nah. kan mau DP berapa, angsurannya berapa sesuai dengan kantong kalian semua Betul. ya aku bisa bantu betul Bak, aku mau cicilan murah DP murah ada pokoknya ada. langsung calling aja Bang kalau misalkan reguler aja nih mau di diskonnya mau okay. saya kan promonya mau Bener. kita kasih DP nya 5, juta, angsuran 5 juta. 6 jutaan masih dapet THR 1 juta 1 juta betul. pada prinsipnya teman-teman iya ada beberapa penawarannya yang diberikan sama Mbak unik yaitu betul. ada DP 22 juta, angsurannya yeah. sekitar 4,8 sama 5 tahun. Yeah. Sangat merekomendasi, sangat murah, dan terjangkau sama kantong kita semua. Nah, kita pengen tahu, Mbak, cashback yeah. berapa, Mbak, untuk mobil ini? cashback sendiri kita di 30 juta. 30 jutaan? Up. Up, ya. Yeah. Yeah. Nah, tuh, teman-teman diberikan paling terbaik diskonya 30 juta. Up. Kita bilang up itu, ya udah tinggal negosiasi. Yeah, negosiasi aja. Pokoknya yang serius. Calling aja nanti aku kasih diskon terbaik, diskon terbaik, gitu. harga terbaik, dan pelayanan terbaik. Kita lanjut ke mobil komersil, betul, mobil yang buat cari cuan, betul. Oke, okay. <laughs> bagi para usahawan, nah, yaitu mobil Suzuki Carry Tayo yang sangat murah dan sangat merekomendasi, dan ngomong-ngomong, mobil ini lagi ada promosi gede-gedean ya. <laughs> Betul, Betul sih bagi para usahawan, para wira usaha, wira swasta Betul. ya kan, yang mau mulai usaha ya cocoklah buat Betul. armadanya di belakang nih, Betul. Bang Deddy. Dan juga buat teman-teman yang mau nambah, sekalipun bisa ya, mau Betul. nambah dua atau tiga kita lagi ada promo yang sangat murah sekali. Untuk tipe standarnya itu, kita di satu enam empat Oke, tipe standarnya kalau yang WD-nya di satu enam yang sudah AC-nya, AC-nya di 174 tujuh sama satu tujuh sama satu Tapi diskonnya berapa, Mbak? Diskonnya ini. aku di sini di 35 35 lima, ya. tiga <laughs> juta. Up, up, udah dapat dua unit 2023 Oke, dua ya kan? Betul, luar biasa ya bahkan hmm. bisa mencapai angka apa sekalipun ya kita kan sebenarnya ada diskon kesepakatan ya om ya Benar. gitu pokoknya diskonnya kita 35 bagi yang mau nego silahkan cat aja langsung atau telepon bagi yang mau beli cash atau kredit kita sediain paket beserta diskonnya langsung nego aja Betul. gitu berarti ini kalau untuk mobil barunya hmm. kalau kita beli cash berarti Mengeluarin seratus dua sampai an ya. Iya. Benar nggak? Iya betul. Hmm. Murah kan teman-teman. Ngapain teman-teman ngambil mbak. ngambil mobil besar? Be yeah. gitu ya. Seratus yeah, tiga aja udah dapat mobil baru. Benar. Luar biasa. Gitu. Udah murah loh harga ini dibanding kompetitor yang lain. Paket kreditnya mbak?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 tanpa dp boleh enggak boleh apa yang boleh, ya? boleh buat sahabat sahabat derosa buat sahabat de Rosa, ya iya. buat teman teman yang mau ambil fleet minimal tiga unit minimal tiga unit kalau dua boleh enggak boleh boleh dua boleh. boleh tanpa dp tanpa dp boleh jadi sekaligus ngambil dua ya iya tapi kalau ngambil satu satu saya Salah kasih oke okay. boleh tuh teman teman <laughs> saya nggak bisa ngomong apa apa lagi dah tanpa dp asalnya sama ya iya angsuran sama yang sama, ya, sama. Ya tadi dibilangin segitu ya betul sama nggak ada perbedaan yuk Selanjutnya kita ke dalam biar adem, uh, yaitu mobil Suzuki S-Cross Ignis. Oke, okay, baik kita ada mobil yang super mewah, betul. super murah, dan di mana lagi? Di Selain Suzuki. Suzuki. Bersama Mbak Yunyuk, yaitu mobil Suzuki S-Cross. S-Cross, betul. Silakan, Mbak. Oke teman-teman sahabat terus sekalian di sini aku sama bang Dedi itu Siap. punya S Cross tapi nicknya nick 2022 ribu CBU CBU diskonnya super duper gede bang luar biasa iya dari OTR tiga empat betul diskon di 65 juta 65 juta betul gila nggak ada lawan loh. <laughs> waduh baru di open aja udah gede apalagi iya. ditawar lagi iya eh, Ini gitu budgetnya yang minim, mau iya. mobil super mewah, es cross solusinya Mbak nah ini ketersediaan warnanya apa aja Mbak kira-kira untuk ini saat warnanya, ini warnanya kita kebetulan warna ready nya hitam, grey okay. pula ada ready pokoknya okay. uh, stoknya ada ready, warna apa yang mau silahkan dicat Oke, kan? konfirmasi aja dulu masih ya. Dulu. Sekiranya ada langsung dikonfirmasi. Kalau juga pasti dibilangi. Iya, ya kan? pokoknya kita stoknya ready lah. Karena tersediaan Betul. terbatas ya. Terbatas. Betul. Tapi harganya pun memakai harga lama, tanpa Betul. ada kenaikan. Betul, okay. harganya tiga empat puluh empat ratus bang. Betul. Programnya okay. apa aja mbak? Yang termurah dulu deh. Oke, okay kalau dp-nya kita dp termurah itu di dp 2 juta aja. Dp 2 juta. Dua juta. Angsurannya mbak? Angsuran di enam an lah bang. Enam berapa? Enam koma selama? Selama enam bulan. 60 bulan. Iya. Pokoknya nah cepet lah di calling gitu bang. Promo termurah udah dp 2 juta. Hmm. Mungkin kalau teman-teman nggak pakai dp juga bisa dong bisa lah pokoknya cat aja oke okay, yang penting uh, kooperatif berarti bagus pendukung oke okay, pasti bisa dibantu sama mbak nunik oke okay, takut betul, betul. buat temen-temen juga yang dp nya mau pakai motor karena apa dp cuma 2 juta iya. <laughs> pakai motor bisa ya bisa wih luar biasa terobosan terbaru nih dp nya pakai motor tinggal ngangsurnya aja betul hmm. oke okay, selanjutnya kita ada mobil iknis iknis ini adalah yang 1200 cc ya? betul 1200 cc dan produk build up juga iya ya teman-teman, saya rekomendasi warnanya keren cocoklah buat pria muda Betul. apalagi ibu-ibu atau sobat-sobat semua yang masih muda kuliah iya. dia tersedia manual dan metik iya. jelas kan mbak otr-nya sama tipe-tipenya OTR-nya kalau Ignis kita untuk 2023 itu di OTR 210 juta 500. 200 manual. 10 juta 500. Nah, Oke, okay, uh, Kalau matiknya itu di 220 juta 500. 220 juta 500 yang tipe okay, matiknya. Dia gitu. ada dua tipe aja ya, manual hmm, dan matik. Okay. Nah, untuk paket DP-nya, Bang. Nah, Karena dia diskonnya di dulu, diskonnya dulu. Heeh. <laughs> <laughs> uh, uh. Diskon kita untuk Ignis daun 2023 di 20 juta up. 20 juta up. Up. Iya. 20 juta up gede mm -hmm. ya luar biasa loh untuk 2023 harusnya 2013... <tik> gede sih iya luar biasa luar biasa dp oke okay. nah dp paket murahnya berapa mbak dp paketnya kebetulan kalau cbu dia paling murahnya itu di dp20 juta bang dp20 juta. juta tapi ini real ya angsurannya itu real di 4,9 4,9 <tik> iya paling kalaupun mau nego aku ada potong angsuran 2 bulan oke okay. potong Angsurannya lagi, okay. dia nilai angsurannya ya, uh -huh. gitu kan tenor angsuran dua bulan, okay. nilai angsurannya itu beda di 200 ribuan. Berarti 4,7 Iya 4,7 Dengan 8, catatan 8. dia rumah milik wajib sendiri. Betul. Wajib milik sendiri itu ya, terus Betul. usaha atau kerja karyawan gitu. Betul. Nah itu wajib tuh, boleh ada potongan angsuran dua bulan. Betul. Ya tuh teman-teman dikasih free bu angsuran selama dua bulan. Iya. Dan juga diberikan Angsuran dipotong ya, Potong. dipotong angsuran selama dua ribu per bulan. Betul. Yang tadinya 4,9 jadi 4,7, Ini iya. real, mbak ya. Real, Selanjutnya real. kita ke espresso. Espresso yang harganya sangat merekomendasi Oke, mbak, dijelaskan. Tipe okay. beserta OTR-nya untuk espresso di sini itu ada satu tipe aja manual okay. dan matic. Dia metiknya AGS ya, Bang. Oke, okay. iya, harganya di manualnya itu satu enam delapan tiga ratus. kalau yang maticnya itu di satu tujuh delapan tiga ratus. Cashbacknya hmm. berapa, Mbak Nuni? Waduh, sayang sekali karena memang ini unitnya unit paling murah. Aku kasih okay. cashback itu di bawah 10 juta, Bang. Ded. Di bawah sepuluh juta, berapa? Tuh? dia di 5 juta. 5 juta. 5 juta up ya. eh Pokoknya di sini aku sediain paket termurah dan terjangkau lah bagi teman-teman sahabat Derosa. Betul. Oke, okay. begitu kira-kira yang tadi kita review, kita bedah promo-promonya. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang mau beli mobil tapi harus beli, Tuh. beli. Gitu. Ada lagi? Satu lagi. Oke. Aku open inden Grand Vitara. Iya harganya. Oke. Okay. Grand Piternya ada dua, GL sama GX GL sama yeah. GX? GL itu di 359, 400 Ya Yang untuk Gx-nya ada single tone sama two tone Single, single tone nya itu di okay. 384 400-384-400 oh, ya okay. kalau tutonya, tutonya? 3877 eh, 400 387-400 betul hmm. gitu Open Inden bagi kalian mau unit Grand Vitara pecinta Grand Vitara Ribbon okay. segera hubungin aku buat Open Inden dengan booking minimal 5 juta aja list selama dua hmm. bulan yakin di bulan Juni kalian udah dapat paket kredit udah tersedia betul, harga ya. udah ada tinggal Buka SPK, booking minimal 5 juta, udah masuk waiting list Grand Vitara. Betul. Oke, okay. okay, begitu teman-teman berikut tadi yang telah kita review. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya dari Doros Auto, Mbak dari? CAB Ciputat. Oke, okay, undur diri sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.